I thought I would never be fine I strive just to say I'm all right And for the first time in a long time I'm all right. Serekodkan ya, serekodkan. Oke, okay, jadi kita sekarang di mana nih? Kita sekarang di sekarang di my, Di Pertanian apa tuh? Uh, taman Pertanian Lagut Seberang. Ah, di situ itu. Oke, okay, jadi sekarang sementara ini nah, kita akan tunggu tren di lama sekita lah lama sekita tapi nda apa lah kita macam orang coba apa sabar terus pada pada iman jadi steady ah steady nih steady steady guys steady okay, steady okay. uh, kami lagi di Taman Pertanian Sabah ini Best subscribe syamat. Mr. Ahmad channel. Oke, siapa punya komentar? Siapa punya komentar? Assalamualaikum. Mas Bu. Oh sorry. Follow juga subscribe. Oke, jadi kita dalam keadaan menunggu ya sekarang. Jadi macam versi Pujangga pernah berkata menunggu itu amat perit tapi di ujung sana pasti ada kemanisannya, guys.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 I'll be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Don't take me a year ago. Kita sampai di stasiun yang pertama Stasiun yang pertama namanya Apa nama Hybrid, ini? Hybrid. Hybrid. Hybrid Hybrid Apa apa? Orchid Orchid Orchid Center ah, Atau pilih panggil Anggrek Anggerika Ah, Ini sini sini sini Ini dia guys Ini dia guys Ini dah Ini dah Ok ok ok Aku back bar Jadi kita akan masuk dulu Kita tengok-tengok apa seru yang ada di dalam nampaknya kita nampak banyak orkid di sini ya guys di eh, sini banyak dia banyak Orkid lah bunga-bunga Orkid Sabtu nah padan dengan nama dia uh, Orkid Garden <tell> oke okay. ya, jadi sekarang kita di macam tadi itu kita coba kita uh, sekarang di Taman Orkid jadi kita tengok sekeliling nih banyak pokok orkid sudah nama Taman Orkid kalau Taman Maka <laughs> itu nanti detail boleh kata jadi uh, Awas, laluan licin Awas, yang single jangan bucin Nah, satu single jangan bucin Ki, ki, ki, mau Waduh oh, Satu Satu sekarang kita tadi objek tempatan serta itu arke tapi memang <laughs> <laughs> Dari Pempek itu banget, panas gue. Aduh, paling <SILENGALAN> itu sampai di gitu aku lipat, oh, gitu aku lipat. Yeah. Oh. Nah, mana, mana tuh luar <tuk> antar um, Ini siapa punya? dua, <tuk> <tuk> Ah ini baru rekor. Wah. Wow. Ini tadi Itu aja sudah neng gambar tadi.